Empat round, pertama akan terulang, dan pesawatnya berbalik. Kali ini bergerak dari Keraton menuju ke area observatory, dan poin ordinary masih tetap menjadi penguasa untuk area captainnya itu sendiri. Gimana lagi di Arabic ada dua? Naga, naga mitologi Wah. dan naga yang sebetulnya. Iya bakal membutuhkan pukulan nampaknya. Ternyata Rosman berhasil menumbangkan satu orang dengan pukulan yang sangat luar biasa. Satu tegar satu sudah mulai dirasakan. Adrian dua. maju ke depan berhasil mendapatkan dua orang. Coba untuk melakukan reviving terlebih dahulu. Sementara satu orang dari Drenix masih tidak bisa berbuat banyak. Melihat teman-temannya harus disapu bersih dan diemoti dulu oleh Aura Ignite. Gak ngemot, gak uwo, oh, oh, tapi hati-hati-hati, sudah telah tembakan balasan juga, ini dia sang naga mitologi. Akan bergerak masuk, menunjukkan Dragon Phoenix, Rosman dengan hanya berbekal satu senjatanya saja. tentunya sudah telah tembakan, bahkan sudah dibuka juga. Rosman bergerak masuk, berdua bergabung dengan kaca, sudah mulai Edo juga dan Rosman. Oh berhasil kill. mendapatkan Susanna Ini artinya dari Dragon Phoenix hanya menciptakan satu orang santa Biala Numbag yang bertempur kali ini Sudah ada Koi menjadi korban pertamanya Lord masih cukup berdiri di sana Tembakannya berhasil kembali Mendapatkan korban lainnya Yes dan kali ini satu tukar satu sudah mulai terasa Ada Sensation Shockwave juga yang sudah diaktifkan Tapi di lain sisi Aim God berhasil di secure oleh seorang Maul di lane CCA, di mana Lord berhasil mendapatkan dua poin eliminasinya. Yap, John uh, lah. Di awal-awal untuk Alien of Guards mereka ngirup di arah hanggar, ternyata ada tim yang tiba-tiba ngeratangin mereka, itu pun nggak full tim dan posisinya Allen of lebih siap untuk nyambut. Tim yang datang ke area drop zone mereka. Dan kalau misalkan zonanya masih ada di sekitar hangat. Mungkin peternya nggak bakal berubah seperti game sebelumnya. Tapi kalau misalkan terjadi lagi. galaksianya melakukan rotasi cepat tidak merupakan kemungkinan. Arakot Tower bakal menjadi tujuan juga buat Island of atau yang lainnya. Yes, dan kali ini yang tersisa Lone Survivor Dragon Phoenix dia harus benar-benar berpikir keras setelah mereka berhasil menjadi pemimpin sementara. Mereka harus kehilangan tiga playernya di early game khususnya di Bermuda okay. kali ini dan aduh ini gua bakal bakal bakal sedikit kebingungan juga ya apa yang bakal dilakukan sama Dragon Phoenix. Kalau lebih gua malah kayak plot twist karena di Bermuda sebelumnya yang dibikin kabur dari pick nyari repeat berarti lawurnya. Just because auranya tidak mau kontes langsung di daerah pick itu yang ah, gue bingung gitu Benar, benar, benar Itu benar. yang gue bingung, kenapa lu harus mengorbankan drop zone lu dan coba untuk bergerak ke arah... Uh, ...segala macam arah yang jelas-jelas udah gak ada orang lagi, ya udah di, didudukin sama orang lain. Oh, iya, gua. iya, keculik satu dan tiga orangnya pindah ke area yang lain, menyisakan dua player untuk... Di game pertama tadi Tapi kali ini Aura Ignite Stay Bersama dengan tiga playernya Tapi Gemuruh-gemuruh penonton di sini Sekalian lah kalau misalkan kalian lihat Nih di layar kaca Sekalian lah sampai lepas earphone-nya dulu Cuma buat dengerin secara jelas Nyanyian yang ada di studio Wah ini luar biasa Pecah banget ya Memang ini yang kita butuhkan dari tadi Semakin panas ini Semakin gemuruh suaranya Dan semakin juga emgatnya belum di-revive <laughs> Udah udah udah oh, udah udah God, udah I'm God, I'm God. dan uh. akhirnya kali ini kita bisa melihat bahwa uh, aura berhasil mendapatkan drop zone nya mereka juga berada di peak center of the map dan ini bakal menjadi sangat menarik gimana mereka uh, menanggapi tentang zona yang bakal berjalan nah nah nah, nah ini ini cepat ku bilang tadi kalau misalkan Um, Clock Tower-nya dilepas sama Galaxio. Mereka ngedrop di sana tapi CT-nya dilepas. Mereka nggak mau stay di sana dan memilih melakukan perpindahan tempat menuju ke arah yang lainnya. Ini juga bakal jadi sesuatu yang mungkin Clock Tower bisa jadi tujuan buat tim yang lain. Entah itu dari Island of Gods ataupun let's say Evoce Divine mungkin yang bisa aja masuk menuju ke arah Clock Tower. Dan bakal bisa aja gitu loh nahan pergerakan dari tim-tim yang lain yang lain yang bakal datang menuju ke arah Klatenor karena CT-nya ya. dilepas sama Galaxio dan Aoj-nya ternyata nggak mau langsung ke arah sana juga yo, ngapain yo, yo. <tuh> Kita udah tahu zona bakal kemana dan kita hindarin uh, drop zone orang lain yang bakal menjadi penghambat kita juga. Akhirnya mereka coba untuk bergerak ke Bima. Kalau misalkan kemarin mereka sedikit sulit untuk masuk ke Bima, wajar. Karena pasti udah ada teman-teman dari GRC. Tapi kali ini jrc nya kosong, Bima Sakti-nya juga kosong. Gue gak tau FR bergerak ke arah mana. Harusnya mereka punya drop zone ke untuk hari ini di daerah mil karena sese tidak main. Oh iya benar-benar. Harusnya masih berada di arah mil, milnya kosong, gak ada gangguan. Bima Sakti juga... Kalau misalkan ngelihat dari perjalanannya Island of God sebagai rotasi kedua mereka Kalau mereka bisa ngamanin area ini dengan dua poin kill yang berhasil mereka kantongi di awal-awal Ini bisa jadi satu kabar yang cukup baik mengat bimasakti itu sendiri Harusnya nggak ada siapa-siapa Harusnya nggak ada siapa-siapa Di -siapa. samping kalau misalkan rumah L di bimasakti ini bagian atas Ada tim yang lain itu yang bakal jadi catatan buat mereka Tapi ini dia kita melihat ada RRQ bersama dengan Galaxia. Wow, bakal ada satu surprise untuk arah seorang kapten terbuat di buka bumi. Coba untuk bertahan tapi ternyata tidak bisa karena 4 orang dari yang memberikan satu sambutan yang sangat hangat untuk seorang sih Ini dia ketika uh, dari tim Galaxia Zorpus mereka sedang mendapatkan adrenalin yang cukup tinggi. Mereka sedang bersemangat sekali diimbangi dengan ego mereka yang masih... Bisa saling mengimbangi satu sama lain. Strateginya berjalan. Satu orang kapten berhasil dicurgan. Ini dia Island of Gods Melakukan kencatan-kencatan ke arah DKE Esports. Yes, sudah ada satu orang bagian sudah berhasil di take down Menyusul juga satu orang dari asil. Kali ini DG masih cukup kuat. Melihat seorang Jafra bakal coba untuk komit. Karena depan satu gerada dileparkan. Dan juga Skyler diaktifkan. Bisa orang Jafra dan tidak bisa terlalu banyak bicara. Island of Gods untuk di round kali ini. Secara kasarnya... Di hari-hari kemarin untuk melakukan rush di area yang sama betul tidak belajar dari, dari kemarin secara kasar kayak gitu deh betul karena mereka selalu kalah untuk kontes di sana dengan GRC maupun dengan siapapun ya itu dia itu dia yang jadi catatan dan catatan pentingnya adalah area Bimasakti yang pertama dia duduki itu aman tidak ada siapapun kalau misalkan dia ngeh adanya clue yang dinyalain atau ada UAV light atau dengan tidak adanya tembakan lah at least di area Bima Sakti mereka bisa ngerasa aman kenapa mereka harus terlalu terburu-buru untuk melakukan rush dan menambah poin untuk DG eSports yang mana DG ini adalah um, pemuncak klasemen sementara juga posisi kedua betul ya yeah. dan ini menjadi satu mental boost untuk DG yang mana memang mereka lagi benar-benar butuh poin untuk tidak berada di jurang yeah, kehancuran nah. nah kan dan tadi kita bisa lihat juga seorang Skybins berhasil menjadi MVP-nya sementara itu di bagian Mars Electric sudah ada dua tim yang cukup berdekatan ini uh, bagian Mars Electric Seharusnya kalau misalkan dari kazunya Dia nggak rotasi kemana-mana ya harusnya masih ada Di area Mars Electric juga gitu loh Tapi uh, tadi dari kazunya Sendiri Legalotnya sempat keculik Di bagian belakang dari Mars Electric Karena ada Galaxio Galaxio pun belum kelihatan geraknya menuju ke arah mana Ternyata ada di bagian depan sana ini artinya Araki Kazuya udah nggak ada di bagian tengah dari Mars Electric Tapi di Mars Electric udah ada dua tim yang berbeda Yang ceknya sudah saling notice satu sama lain Sudah ada yang dinyalakan, tapi di arah lainnya Ooh. kali ini First Riders Eclipse berhasil mendapatkan takedown Kembali ke arah seorang PU dari Dragon Phoenix. Tapi udah berhasil untuk diselamatkan. Tapi ternyata karena melakukan split positioning. Dia harus benar-benar uh, semata-mata itu split positioningnya bukan tanpa alasan ya. Dia Baru coba untuk mendapatkan resource lebih juga. Dan mencari kira-kira di mana uh, hal tersebut bisa menjadi possible gitu. Dan kali ini Mars Electric-nya ternyata tidak ada gesekan lebih lanjut. Sama-sama mengalami Even Aradu juga tidak mau melihat ke arah sana. Iko mulai secara perlahan masuk ke daerah. Uh, masih elektrik juga dari belakang tadi oke okay, oke okay. tapi kita melihat ada pertempuran antara Evo's Divine bersama dengan tangsi City Esports satu orang berhasil di takedown dan bakal ada upaya serangan lanjutannya Bung Skylar ya yes, dimana seorang Mr. 05 bakal coba untuk maju membukakan jalan untuk teman-temannya granat sudah mulai dilemparkan oleh seorang Dion dicoba kali ini maju ke depan di jump shot oleh dua orang sekaligus tapi terbakarnya masih belum berhati apa, -apa wow. untuk seorang Mr. 05 karena dia okay. the only one Zero Five dan sudah terlihat lagi satu orang yang tersisa saya itu Mister Kepo dan berhasil ditumbangkan lagi dan lagi. Ada tamu baru yang datang untuk menyambut atau hanya numpang lewat? Hanya numpang lewat sepertinya dan oh, oh ya benar. Dari tim ECO Esports yang ternyata mereka lebih memilih buat. Mereka bakal save dulu zona yang ada komponnya. Mereka bisa aman berlindung di arah dan lo lihat cara gimana dari si Mister 05 ini buka jalan sebenarnya ini cara yang klasik banget, klasik gak sih? banget. dari dulu kalau misalkan lo mau ngeras dari zaman global masih sedikit sekarang udah banyak juga tetap kayak gitu dan kayak gitu. masih tetap dipraktekkan masih tetap respect berapapun orang yang ada di arah depan sejago jagonya Mister 05 dia bisa nembak headshot pakai shotgun pakai sc 80 lo perlu glow buat ngeras, dia enggak gerasak, gerusuk. Tapi dia juga masih tetap nungguin teman-temannya. Buat bisa masuk bersamaan dan berhasil nyulik player Ritang City tanpa evos harus terculik satupun. Yes, dan ini justru menjadi satu poin yang sangat penting untuk EVOS Divine juga. Dimana mereka udah berhasil dapetin tiga poin eliminasi. Kali ini dia, uh, mereka maksud gue sudah melihat juga ada pergelakan dari daerah Factory. oke okay. Ini bakal ada satu tembakan yang mulai diluncurkan ke arah teman-teman dari... DG Esports satu orang Chester sudah berhasil di take down Tapi tentunya masih belum bisa berbicara banyak karena terpaut dengan jarak yang cukup jauh. Ini dia tembakan yang sempat dikeluarkan. Shockwave juga sudah diaktifkan dari seorang Abax. Belum memberikan hasil yang cukup maksimal juga. Mengingat zonanya tidak berada di arah mereka. Mereka masih punya waktu sekitar um, 50 detikan lagi bahkan. Untuk bisa menyelesaikan fight-nya bersama dengan tim DG atau mereka... Sabut dari sekarang untuk mencari area yang lebih aman lagi karena di arah depan sudah ada singa muda eco esports yang mendapatkan kampon yang lebih nyaman lagi untuk menunggu EVOS divine masuk kapanpun mereka mau. Oke sementara itu reva bakal coba untuk memberikan satu pressure ya, ke arah teman-teman di EVOS divine satu orang yang sudah berhasil down-down oleh seorang abang dua wow, okay. bakat. kali ini di, dimana dua orang dari yeah. judia game sudah berhasil untuk di take down Bion juga menyusul di sana Skybins masih memberikan Rata satu damage tapi ternyata tidak cukup kuat untuk menghentikan langkah EVO Divide tujuh poin eliminasi selama mereka melakukan rotasi dan tidak mendapatkan hambatan yang begitu banyak ditangani dengan begitu mudah Tank City beberapa player yang tumpang bahkan BG Sport tidak diberikan kesempatan lagi untuk bernafas lebih lega lagi. Tapi kita tindakan karena kali ini dari FR Eclipse pun sedang merasa terancam karena persis di bagian atasnya ada poin ordinary yang bergerak dari area Town masuk menuju ke area ujung dari jembatan Sentosa ke bagian Pochinok. Ini artinya mereka tidak berakun berpindah tepat begitu panjang dan satu kill diamankan. Ya yes, satu kill sudah diamankan. Gak cuman itu aja, ternyata di daerah jembatan masih ada kings yang sedang melakukan satu pergerakan yes, untuk yes. masuk ke dalam zona selanjutnya. Mereka bakal turun. turun seorang rehan sudah bakal menjadi orang paling depan untuk membukakan jalan. Tapi sayang seorang rehan sudah berhasil untuk di kali ini satu tukar satu sudah mulai dirasakan tembakan dari sebelah kiri dan Waro. kanan sudah mulai terdengar dan akhirnya false harus menjadi korban selanjutnya menyisakan dua orang saja yaitu Ruli dan juga Kain sangat-sangat disayangkan posisi ini dari tim Voin ordinary justru tidak bisa membegal gara Kings esports yang justru melakukan ras tapi Kingsnya terlalu terburu-buru Limsi juga terjatuh Rehat masih berada dalam belakang dari First Riders Eclipse menahan damage yang diberikan yang menyakitkan tapi Rehans masih menjadi kawan yang setia meskipun biasanya yang setia adalah yang selalu mempongkar rahasia tapi Rehans masih berusaha masih bisa melawan oh dunia dan justru malah keuntungan di tangan Poin Ordinary what is happening apa yang dilakukan oleh seorang Dix masuk tanpa permisi dan kali ini EVOS bakal bertemu dengan teman-teman dari Aura Ignite Adrian dan juga Soho Orang Rosman sudah berjaga di posnya untuk menunggu kedatangan mereka. Yap-yap, yep, ini dia dari EVOS Divine yang bakal masuk berjalan dalam mendapatkan hadangan juga ada rivalitas yang terjadi juga bersama dengan Aura Ignite di arah depan sana, Buliskaya. Iya, n kali ini sudah tertakedown dan tentu saja ini bakal menjadi satu opening untuk teman-teman dari BOOM! dan seorang BIO dengan l 79 dan sudah sangat mematikan Russia sudah berhasil mendapatkan satu poin elimination -nya. menyusul kali ini zero 5 di takedown okay. dan dua orang sudah mendapatkan AKN okay. menyusul di tanah oh. abang dengan double kill get lagi Ombak nah, harus dipulangkan di sana hanya menyisakan satu orang aja harusnya dari tempat-tempat aura ignite dan dan Bion. 11 poin eliminasi untuk Evo Divine. Iko tidak mau ikut campur Iko nggak mau ikut campur tapi mungkin di saatnya karena zonanya sudah mulai dan tembakan sudah mulai keluarkan. dot oh, berhasil mendapatkan satu takedown tapi ledakan cepat diberikan ini takedown dan Iko langsungin di balas plotter kucai tupit gadut lagi yang pegang ledakannya pion begitu bersemangat meras ga dalam sana habis juga bahkan kucai terjatuh dia terjatuh ekon ini dia evo versus everybody 15 poin eliminasi dan mereka masih lengkap empat orang sementara itu di sisi lain masih ada poin ordinary yang harus kedatangan tamu baru mereka yaitu dragon Phoenix yang di kain kali ini bakal coba untuk masuk ke daerah pertahanan sambil melihat di daerah belakang masih ada kings yang bakal Menjadi orang ketiga. Tapi sayangnya m sudah berhasil untuk di takedown. Wow. Sebahkan dari seorang t berhasil mendapatkan seorang tekaing harus tereliminasi karena zonanya sudah tidak berpihak ke arah mereka 15 poin eliminasi seketika berhasil mereka dapatkan dalam waktu 15 menit waktu berjalan mereka ngedrop mereka rotasi dan mereka mendapatkan banyak sekali makanan dalam perjalanan mereka tidak kehilangan satupun player dan sepertinya Galaxio akan menjadi rival mereka selanjutnya Bung Ya. Yeah, sementara itu tidak ada pergerakan yang terlalu berbahaya dari kedua tim masih saling tahan masih saling lihat dan juga respect dimana lawannya berada, sementara itu Zona juga sudah mulai bergerak Dragon Phoenix, berhasil di takedown oleh seorang Sambo Cilajaib yaitu russia dengan 16 poin eliminasinya Emos Divine, still striving mereka bakal coba untuk memberikan yang terbaik karena mereka membutuhkan poin lebih banyak lagi, poin bakal menjadi satu tujuan yang pasti untuk mereka secara perlahan masuk ke daerah pertahanannya tapi dari sebelah kanan, Galaxy juga sudah memberikan satu yep poin tambahan untuk yang mereka bisa secure tentunya ya ya ini dia upaya RAS sudah mulai dilakukan menuju ke arah dalam dari Mr. 05 masuk lebih dalam lagi lebih bersabar lagi juga tentunya karena di belakang Galaxio bisa mengancam Ivo kapan aja kibis berhasil menik dua ke arah, -arah. Kikansi, sepertinya Steffi sudah mulai diaktifkan pelontar di Kengen ke arah empat. berhasil mendapatkan wow. satu takdum Mr. 05 lagi-lagi berulang ternyata Bion ini dia Tadakan dia, mau dipersir tumpangkan Pelotor kembali, meskipun belum konek Kasunya surat tumpang, ini dia Pion, pelontar lagi dilontarkan ke depan Masih belum kenal lagi, Pion, Masuk, lebih percaya diri Dapat satu, ready, orang selesai Ganteng! Evo's Divine takes the foo One team, one voice, one family This is Evo's Divine